Normal mas segitu, cuman ini mak parises. Ya Allah ya rahman ya Rahim. Hilang mak nanti mak. Coba lagi ya. mau berduduk ya, jongkok silakan. Gimana? biasanya kan sakit banget. Biayanya sakit. Sekarang gak Alhamdulillah langsung bisa duduk jongkok enak, Ma. Mana sakit? Enggak. Kagak, alhamdulillah. Emak itu farises, bukan kenapa-napa. Ya. Udah sembuh. Yang penting jaga pola makan. Nanti. Jangan jeruk, jangan sayur asem, linjo, toge, kol, kangkung. Ini udah obat ini. Udah sakit masih sakit enggak? Masih sakit enggak? Uh. Masih sakit enggak itu? nggak hilang hilang mak nanti hilang kempes ntar tak kasih minyak ya di depan ya, ya. diminyakin itu masih nyeri nggak lututnya enggak. buat duduk enak enggak. langsung sembuh enggak. buat salat enak nggak apa apa mak itu farisusnya subhanallah udah alhamdulillah kan biasa kalau bangun dulu uh -uh. sekarang udah ayo lari mak lari mak Lari. Kita mah demen kalau mama-mama biasanya ngeluhnya pada buat sholat. Iya. Gak bisa sholat, gak bisa nekuk. Sekarang udah enggak kan? Enak. Kita nah, coba aja mau lari. Bisa lari nggak tadinya? Enggak bisa. Uh -uh. Ini kok enggak gitu. Enggak, apa-apa. Nah. Tak minyakin ntar. Enak. Tadu. Ya Allah.